Jadi, Sultan Andara, Rafi Ahmad beli setengah komplek perumahannya. Kekayaan Rafi Ahmad yang kian menjadi sorotan membuat dirinya disebut Sultan Andara. Siapa sangka, Rafi kini sudah membeli setengah perumahannya di kawasan Andara, Jakarta Selatan. Rumah tempat Rafi Ahmad tinggal pun terbilang sangat mewah. Pertama kali, Rafi membeli beberapa rumah yang bernuasa sebab putih, lalu ia menggabungkannya jadi satu rumah. Rupanya, usaha Rafi tak sampai di situ saja. Semakin berkembang channel Youtubenya, Raffi telah membeli rumah di sekitarnya untuk kantor lunch entertainment. Raffi juga membeli sebidang tanah kosong untuk dijadikan gerasi. Investasi Raffi itu dapat dihitung mencapai puluhan miliar. namun Raffi amat tak menempati rumahnya sendiri bersama keluarga kecilnya. ia mengajak ibu dan keluarga adiknya Nisha. Karena rumahnya besar, gua nggak mau sendiri juga biar ramai jadi di sini juga ada keluarga Indonesia, jadi nggak sepi kan beberapa Raffi Ahmad beberapa hari. kini Raffi Ahmad mengaku tengah mempersiapkan rumah untuk buatannya Upayanya itu untuk masa depannya dan keluarganya mendatang sekian informasi yang dapat kami sampaikan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami